Selamat berjumpa dalam program inspirasi keluarga serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Disampaikan dari rumahnya Jarot Ini rumah saya Di belakang sering ada hewan piaraan saya lewat Karena emang saya pelihara aneka unggas di rumah saya Ada soang, bebek, ya kalkun, entok, bebek packing, ayam bangkok, ayam biasa Kates, Serama, udah macam-macam. Jadi, nanti mohon maaf kalau ada soundtrack <laughs> alamiah. Mereka mau syuting juga, <laughs> ya. Serialnya jalan-jalan, tapi disampaikannya di rumah. yaitu dia, karena kan sedang PPKM. Gak bisa kemana-mana, gara-gara COVID. Gak bisa bergeri kemana-mana. Kita menceritakan dari rumah. Hari ini saya mau cerita waktu saya dan anak nomor dua. Saya punya anak tiga. Natania Kristi benanya Christo, Levina Christie. Nah sekarang ini saya lagi pergi dengan anak nomor dua. Ya berduaan saja, istri gak ikut. Ya karena memang temanya adalah dating. Jadi pergi berdua. Nah kita mulai dengan Brisbane. Tentunya Gulkos gitu ya. Kan kita pergi ke wilayah Gulkos yang ya kayak... Tapi pantai, tapi di mana di pinggir pantai itu hotel, kafe, ya sebenarnya seperti di Bali sih gitu ya. Cuma memang beda negara, beda nuansa ya. Mall-mall di pinggir pantai, cuma di luar negeri itu mall malah nggak kayak di Indonesia ya. Di Jakarta ini mall gede-gedenya minta ampun. Di luar negeri itu mall-mall kecil, outlet, yang kafe dengan makanan khas tentu ya Australinya. Brisbane, Gold Coast. Kami di wilayah itu sempat mengunjungi keluarga karena punya ada, ada relasi keluarga dan istri yang tinggal di Brisbane uh, dan bersama dengan keluarga kami pergi ke kebun buah gitu ya di mana bisa petik sendiri makan di situ yang dimakan di itu nggak bayar. <laughs> pulangnya baru beli berapa kilo tapi yang dimakan di situ mau makan seberapa seberapapun lengkeng itu tempat wisata gitu ya tapi juga sebenarnya ada kayak entrenya gitu ya tiket masuknya tapi terutama sebenarnya itu kayak parkir aja sebenarnya yang, yang benar-benar dibayar itu adalah yang dibeli dan orang pasti beli datang ke situ ada taman-taman yang disediakan fasilitas barbecue, ada meja untuk masaknya ya dari stainless steel ada gasnya itu free gratis tinggal tinggal pakai saja dan orangnya baik-baik sopan-sopan dalam arti kalau misalnya habis pakai itu ya dibersihkan gitu ya sehingga nanti orang lain mau datang maka itu bersih dari Brisbane kami melanjutkan perjalanan ke Sydney kota metropolitannya Australia walaupun sebenarnya ibu kotanya Darwin tapi Sydney ini kan metropolitannya kota bisnis kota industri ya kota pendidikan juga walaupun pendidikan ada kota kecil misalnya kayak Adelaide itu ya untuk tempat pendidikan. Maka teman-teman saya di sana gitu ya. Wah, tahu kedatangan saya. Wah, mereka bikin agenda. Pak, Bapak minggunya seminar. Oke, okay, nggak apa-apa. Sabtu oke. Okay. Nah, Senin Jumatnya ini gitu ya memang nggak ada seminar, tapi panitia di sana, sudah menjadwal saya makan siang dengan siapa, makan malam dengan siapa rupanya banyak pengusaha, pengen ketemu saya ngobrol-ngobrol bisnis dan soal keluarga, sambil traktir makan, sambil nanya-nanya, tiba-tiba anak saya nomor dua, Benaya, dia bilang begini Pak, bisa nggak? Nen, selasa, Rabu, kami, Jumat gak usah makan sama orang lain, kita berdua saja pokoknya, waduh, nih bapak udah udah dijadwalin nih makan sama si ini, si ini, si ini gitu, ya bisa nggak dibatalin itu? waduh saya ingat, istri saya pesan kalau kamu pergi berdua sama anak, dan anak pengen berduaan saja ikuti mungkin dia mau ngomong soal pacar masa depan cita-cita full time apa tidak panggilan hidup hal, -hal yang penting gitu ya makanya bilang sama panitia ya, Pak mohon maaf ya Pak ya Jumatnya juga boleh lah malamnya aja tapi Senin Kamis kosong kan Waduh jangan Pak itu banyak orang mau appointment sama Bapak itu sebenarnya bukan hanya pengen ngajak makan pengen bertanya-tanya oke semua yang mau bertanya Senin Selasa Rabu Kamis empat orang Empat orang makan malam, empat orang makan siang, delapan orang udah janji mau ketemu. Delapan orang ini boleh tambah yang lain, kumpulkan di sebuah rumah hari Jumat malam. Kita seperti semacam seminar kecil, tapi hanya Q&A aja, tanya jawab gitu. Kita sampai pagi saya layani gitu. Kenapa sih Pak ada agenda lain? Gak ada sih, anak pengen berduaan aja gitu. Mungkin mau bicara yang penting ya, mestinya begitu. Jangan batalkan semua appointment jadi seperti sama anak, anak gak ngomong apa-apa yang penting ya ngomong aja tapi gak ada yang penting oh saya tunggu nih, mungkin persiapan pendekatan, hari kedua Ngobrol yang ringan saja, makan siang, makan malam, jalan-jalan. Oh, mungkin baru persiapan juga, ya, pendekatan lagi. Oke, hari ketiga, ya, kan? makan siang, makan malam, pergi kemana-mana. Itu singkat cerita, sampai pulang ke Indonesia, nggak ngomong apa-apa. Saya pikir nih, anak minta waktu, gitu, ya. batalin agenda dengan yang lain. Ternyata nggak, ya, bicara, bicara, tapi nggak ada sesuatu yang penting yang harus sampai mengkhususkan waktu. Gitu. Saya pikir nih, kenapa ada nggak ngomong apa-apa, gitu. Oke, singkat cerita, saya pulang ke Jakarta, anak pulang ke Singapura. Karena waktu itu anak saya kuliah di Singapura. Ya, sekarang udah bekerja. Ini cerita udah beberapa tahun yang lalu. Beberapa hari kemudian, setelah anak sampai di Singapura, dia lebih dekat sama istri saya. Jadi, dia WA istri saya, "Mah, aku happy banget waktu di Australia. Papa menyediakan waktu bagi aku, berarti aku penting bagi Papa. Ternyata dia disediakan waktu itu, gitu ya, udah happy gitu, dan gak ngomong apa-apa yang penting." Tapi dia happy gitu, berarti aku penting bagi Papa kalimat anak saya yang di WA ke istri dan istri cerita sama saya itu memberikan saya sebuah inspirasi mengenai dating. Keluarga itu sebuah relasi yang perlu dibangun dan relasi itu dibangun dengan kencan. Dan namanya kencan itu berduaan maka sengaja emang saya pergi sama anak berdua istri gak ikut biar berduaan. Tadinya kan berpikir bahwa oh anak saya ini mau berduaan. Mungkin mau ngomong yang penting. <laughs> Ternyata gak ngomong apa-apa yang penting. Justru itulah dating. Dating itu bukan ngomong yang penting kalau ngomong yang penting namanya meeting ayah dan anak perlu dating. Bicara yang tidak penting, tapi yang penting berbicara karena dengan berbicara itu membangun relasi membangun relasi bukan yang penting, meeting beda pendapat, berantem, keluarga meeting terus, bapak ini ngajaknya meeting terus, gitu ngomongnya yang penting terus, jadi tentu kita harus bicara yang penting karena keluarga juga harus ditangani dengan benar, ketika ada masalah diselesaikan itu hal yang penting, tetapi keluarga bukan hal yang penting saja, keluarga adalah relasi, relasi itu kencan kencan itu bicara yang tidak penting Dating itu bicara yang tidak penting, tapi yang penting berbicara. Inilah yang sebenarnya yang saya dapatkan ketika kami pergi ke Australia. Jadi ketika ngobrol dengan anak itu ya nggak cuma di restoran toh ya. Di Sydney ada tower ya, ada tower untuk melihat uh, kota itu. Ada juga Three Sister, Loh, apa itu ya? Pergi keluar kota dari Sydney ya bisa naik kereta gitu ya. Lalu di situ ada tiga bukit batu yang kecil tinggi gitu ya, bentuknya tiga sehingga disebut Three Sister. Lalu dari wilayah tempat kita datang di situ, kita dengan naik kereta gitu ya lalu sambung dengan kayak bus gitu udah sampai di situ jadi memang di luar negeri itu bepergian menggunakan public transport pun nyaman asal kita terbiasa menggunakan public transport apalagi lo bawa anak udah dia tahu deh naiknya apa anak zaman sekarang belum pernah ke Sydney udah bisa mimpin bapaknya. Jalan-jalan dari tempat platform, tempat docknya nya ya, dimana kita bisa melihat pemandangan yang indah di situ juga bisa kayak naik kereta. Bukan kereta gantung sih, tapi itu kereta untuk turun ke bawah, untuk ke dasar jurangnya, ke dasar tebingnya itu kita menggunakan semacam kereta tarik ya. Jadi ke bawah, ke atas ya apalagi memang suasananya berbeda dengan di Indonesia tentunya. Wah, ini rasa makan di luar negeri gitu ya. Ada jembatan yang khas ya, tapi yang lagi yang pasti khas lagi kalau ini ya opera house ya, yang bentuknya kayak kerang gitu ya kalau menurut saya ya itu pas di sebuah teluk sehingga kita bisa lihat dari atas itu jelas sekali dan kapal-kapal bersandar di sekitar itu ya kota pelabuhannya dan banyak tempat lain yang bisa dikunjungi dan dengan situasi seperti itulah kita berdetik berkencan membangun keakrapan dan dalam keakraman itu nilai-nilai dijalankan jadi inspirasi sederhana bangunlah hubungan dengan anggota keluarga dengan cara berbicara isi hati menyediakan waktu yang khusus sehingga dengan demikian anggota keluarga yang lain merasa bahwa dirinya penting Menjadi seorang anak merasa diterima, dicintai. Karena memang bagi anak, ya love is time. Ayahnya ada waktu buat berarti ayahnya cinta dia. Dengan ayahnya mungkin punya konsep mengenai love itu, wow cinta itu memberi, beri uang, beri kuliah, beri ini, beri itu. Tapi gak ada waktu buat anak. Anak merasa gak dicintai. Kesimpulan dari Family First International. Ada sebuah buku Better Dad. Dalam buku Better Dad yang diterbitkan oleh Family First International ini, saya baca kutnya bagi anak. Love is time. Jadi berikan waktu, bukan hanya untuk yang penting, itu sudah pasti. Berikan waktu juga untuk hal-hal yang tidak penting, tapi untuk membangun relasi. Itulah inspirasi keluarga hari ini. Sampai jumpa pada inspirasi keluarga selanjutnya. Salam dasyat bahagia. Luar biasa.